Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikuti, ikuti terus keseruan di channel ini Dan bagi yang belum tempat subscribe Jangan lupa subscribe, subscribe dan like -nya. Dan aktifkan pula lonceng notifikasinya okay. Semoga channel ini dapat menghibur teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tawa, masuk tawa. membuat untuk menjalani hari ini Dan masih bisa aku terus berjalan, melewati lagi guys. trauma rumah dia guys. guys. Okay, guys. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Oh. ayo guys. guys dapat guys mantap cocok cocok ya mantap nah, kita malas megangnya guys kita Bukan guys Kali -kali. Oke, okay, masuk Oke, kita sudah dapat satu karung Dan sekarang kita pulang kuliah I love you.